Uhuah kita persaudaraan kita sesama ahlu sunnah wal jamaah ini ya mendapatkan tantangan yang besar ya tantangan yang besar sekali ada beberapa kitab ini tiga kitab yang pertama syarah kitab Tauhid yang kedua kitab sah al usul kemudian yang ketiga adalah kitab kaspu asyubuhat menyingkap subhat-subhat tiga kitab ini dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab orang sering menyebut pengikutnya ya. kita mendengar tentang wahabi ini hirir mudik tentang wahabi maka kita tidak boleh membenarkan apa yang kita dengar tapi harus tabayyun kita harus buktikan benar atau tidak berita itu nah di dalam tiga kitab ini Dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab di abad ke-12 1200 hijriah dua abad setengah yang lalu. Beliau adalah muasisnya pendiri dari madhab wahabi ini. Apa yang bisa kita simpulkan kalau dibaca tiga hari tiga malam? Kita ambil poin-poin pentingnya sebagai ilmu dan pembelajaran. Jangan katanya katanya. Maka paham Wahabi ini dalam ilmu Tauhid membagi ilmu Tauhid itu ke dalam tiga bagian taksimu Tauhid pembagian Tauhid dalam tiga bagian atau trilogi Tauhid Wahabi yang pertama adalah Tauhid rububiyah Tauhid rububiyah itu Allah sebagai rob Allah yang mencipta Allah yang memelihara Rob Tauhid yang kedua adalah Tauhid uluhiyah, bahwa Allah lah yang hak diibadahi. Yang ketiga adalah Tauhid asma wa sifatih, mentauhidkan Allah dari nama dan sifat-sifatnya. Ketika kita melihat aksimu Tauhid, pembagian Tauhid ini memang biasa. Tapi ketiga konsep Tauhid ini dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahab, maka menimbulkan persoalan besar dan fitnah besar di kalangan Ahlussunnah Sunnah wal Jamaah. Tadi lihat Bapak Ibu sekalian, yang pertama menurut Kitab Khas Pusubuhat bahwa semua para rasul mendakwahkan hanya tauhid uluhiyah ibrodo ibadah, mentauhidkan Allah hanya kepada Allah kita beribadah, tidak memerintahkan tauhid rububiyah bahwa Allah sebagai rob Allah sebagai sang pemelihara Allah sebagai sang pencipta Kasbu subuhat halaman ke-40 lamakana ikraruhum bi tauhidur rububiyah allazi zakarahu Allah anhum wa sajjalahu alaihim lam lam yudkhilhum bil islam dalal ala anna tauhid al matlub laisa kuwa tohidul rububiyyah wa inna huwa tauhidul uluhiyyah wa huwa alpariq bainal muslim wal kafir wa amma tawhidul rububiyyah pakullun mukirun bihi al muslim wal kafir wa huwa layan pa wahdah disebutkan bapak ibu sekalian pengakuan ikraruhum musrikin mekah dulu dengan tauhid rububiyyah jadi ketika ditanya musrikin mekah man kholakos samawati wal ard siapa yang menciptakan langit dan bumi layakulun Allah. mereka menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi menurut Muhammad bin Abdul Wahab jadi orang musyrikin tuh bertauhid cuma hanya tauhid rububiyah meyakini bahwa Allah sebagai sang pencipta sebagai sang pemelihara, sehingga semua manusia mentauhidkan rububiyah coba bapak-ibu sekalian perhatikan banyaknya orang-orang yang ateis banyak ateis yang tidak percaya almulhid yang tidak percaya dengan Allah. Tapi dalam kitab ini semua manusia bertauhid rububiyah. Ini salah kaprah. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dalam kitab ini Muhammad bin Abdul Wahab menuding bahwa tauhid asyairah, tauhid yang kita pelajari itu adalah termasuk tauhid ahlul batil. Halaman ke 57 Bapak-Ibu sekalian bahwa Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan bahwa madhab Asyari adalah madhab yang batal hanya madhabnya saja yang benar itu ketika ia menjelaskan al-amruthani perkara yang kedua wahwal ajib yang aneh sesungguhnya para da'i yang batil maksud para da'i yang batil itu kita yakunu indahum ada di sisi mereka ulumun ilmu-ilmu wa indahum dan di sisi mereka kutubun kitab-kitab wa indahum hujajun di sisi mereka ada hujah-hujah. Yujadiluna mereka bermujadalah biha dengan dalil-dalil itu. Ahlul haq kepada ahlul haq. Ahlul haq itu mereka. Langsung mengambil Al-Quran. Fala maja'adhum rusuluhum bilbayinat parihu bima'indahum minal ilmi. Ketika datang kepada mereka, utusan-utusan mereka dengan bukti yang nyata. Mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka dengan ilmunya. Jadi Bapak-Ibu sekalian. Ayat yang dituduhkan oleh Allah kepada orang kafir orang musyrikin, ditarik dituduhkan kepada orang yang beriman inilah corak penafsiran dari Wahabi alladina tawarothuhu min ajdadihim wa abaihim yang saling turun-menurun dari leluhur mereka waladihuwa ibaratun min kutubihim wa an hujajihim allati tawaratsuha hada waqi'un al'an pakam pisahat min kutubi ahlil batil yang menyebutkan kitab-kitab ahli tauhid yang batil kutubil jahmiyah seperti kitab-kitabnya jahmiyah wa kutubil mu'tazilah kitab-kitabnya mu'tazilah wa kutubul asy'irah dan kitab-kitab tauhidnya madhab asy'ari jadi Bapak Ibu sekalian kita ini pengikut Tauhid Madhab Asyari dituduh sebagai Tauhid yang batil Mereka lah Tauhid yang hak Tauhid yang benar jadi yang pertama poinnya bahwa umat manusia memiliki Tauhid rubu rubia padahal buktinya banyak orang yang tidak percaya dengan Allah Hindu Buddha animisme dinamisme mulhid ateis tidak percaya dengan Allah sebagai rob sebagai sang pencipta sang pemela ini adalah poin yang pertama salah kaprah iskal terjadi kekeliruan di dalam konsep tauhidnya yang kedua menuding kepada yang tidak bertauhid dengan tauhidnya madhab wahabi salah semua batil semua termasuk madhab kita madhab Asyairah as madhabnya Syekh Abu Hasan Al Asy'ari rahimahullah jadi kita ini Diusik persaudaraan kita sesama uhuwah -uh Islamiyah kita, kalau kita dituding sebagai tauhid batil, bagaimana perasaan kita, Bapak Ibu sekalian? Lalu, yang ketiga ini poin yang menjadi bibit teroris dalam Kitab Kaspul Asyubuhat, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam dituding yang memerangi kaum musyrikin, sehingga halal darahnya dan hartanya ini maka kalau belajar kitab ini Bapak Ibu sekalian paham Wahabi maka satu digit lagi jadi teroris kenapa Nabi memerangi kaum musyrikin pada sejarahnya Bapak Ibu sekalian Nabi 13 tahun di Mekah beliau menahan diri walaupun dizolimi. saking tidak mau perangnya Nabi mengalah hijrah mengalah hijrah ke Madinah sudah di Madinah dua tahun kapirin dan musrikin yang menyerang Madinah terjadilah perang badar perang pertama di tahun kedua jadi yang memerangi siapa ini musrikin atau Nabi tapi paham Wahabi Nabi yang memerangi menghalalkan dan men menghalalkan darahnya dan menghalalkan hartanya orang-orang musrikin nah ini ini yang disebutkan biangnya teroris biangnya terpadahal Nabi diajarkan oleh Allah udhun ila sabili rabbika bil hikmah ajaklah manusia kepada jalan agama Tuhanmu bil hikmah dengan hikmah wa mauidatil dan mauidoh Nasihat yang baik Wajadilhum bila tihya ahsan Yang terakhir harus pun Munadhorah atau mujadalah Bila tihya ahsan Dengan argumentasi yang lebih baik Tapi ia menuding dalam kitab ini Bahwa Nabi memerangi kaum musyrikin. Ini keterangannya Wata haqqqta anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam Innama kota lahum Apabila engkau membuktikan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam Kota yang memerangi kaum musyrikin jadi menuding nabi yang memerangi siapa kaum musyrikin wa inna qasdahum al-malaikah wal-anbiya yuriduna syafaatahum wa taqorruba illallah biza lika huwa alladhi ma'ahum wa amwalahum maka dengan demikian musyrikin itu halal darahnya begitu juga halal hartanya untuk diambil ini adalah ajaran yang menjadi bibit ajaran teroris. Ini jelas di dalam kitabnya. Iya, kenapa berdalih seperti itu? Mengambil satu ayat. Auzbilah mina syaitonirajim faidang salahul ashurul hurum faktulul musrikinahayatu wajatumu. Apabila selesai bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang disebut empat bulan, ya, yang diharamkan oleh Allah selesai, faktulul musrikinah. Bunuhlah. Perangilah orang-orang musyrikin haiu hey wajahtumbu dimanapun kali kalian mendapatkan mereka bayangkan Bapak Ibu sekalian ayat ini dijadikan dalil bahwa nabi memerangi orang musyrikin dan menghalalkan darah dan harta mereka jadi inilah salahnya jargon kembalilah kepada Quran dan sunnah itu salah satu jargonnya kembalilah Quran kepada dan Sunnah jangan kepada pahamnya ulama akhirnya dia mengambil Quran tanpa ilmu tafsir. Coba lihat dalam tafsir mu'tabar ayat ini apa sebab nuzulnya? Sebab nuzul ayat ini karena kaum muslimin diperangi oleh orang-orang musyrikin. Maka pada akhirnya nabi diperintahkan untuk membalas mereka. Jadi bukan ayat ini memerintahkan memerangi orang musyrikin, tapi sebab nuzulnya adalah karena kaum muslimin selalu diperangi oleh kaum musyrikin dan kafirin jadi bapak-ibu sekalian inilah salahnya kalau orang mengambil meregu Quran dan sunnah tanpa izdihadnya tanpa usul fik yang benar maka Quran manfasara Qur'ana biro'ih fayatabawa adahu minanar barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ro'yu'nya tanpa qoidah ilmu tafsir tanpa mengambil tafsir-tafsir Mu'tabar maka pada akhirnya siap-siaplah tempatnya neraka jadi Quran yang disalahkan seolah-olah Quran yang menyuruh memerangi musyrikin itu tiga Bapak Ibu sekalian yang keempat kaum muslimin yang bertawasul seperti tadi solawat apa tuh sebelum pembuka tibil kulub ya solawat dimana Nabi sebagai obat hati Aduh, enak tadi dengernya nah menurut paham Wahabi itu adalah musyrikin. Jadi, orang yang bertawasul kepada nabi, kepada orang soleh, itu musyrikin. Ia membagi musyrikin itu ke dalam dua bagian, Bapak Ibu sekalian. Menurut Muhammad bin Abdul Wahab, Pal musyrikunal awalun ada musyrik yang awal. Itulah musyrik di masa Nabi Sulawesi. Salam diutus, alihah. mereka menyembah berhala, ada lata uja, manat, hubal. Wal musriku n mutaakhirun ada musrik yang belakangan itulah kita jadi kita disebut musrik mutaakhir ya kalau Abu Jahal Abu Lahab dan balad-baladnya musyrikun al awalun tapi ada musrik yang akhir mutaakhir itulah kita Yusamunahadil Asya mereka berwasilah menjadikan menamai ini semua wasaid wa wasail, menjadikan nabi orang-orang soleh guru-guru sebagai wasilah wal asma'u la tugoyiru, nama tidak akan merubah al-haki'i hal haqo'iko -haki, al yang hakikat mau disebut ilah dulu berhala disebut ilah oleh musrikun al awalun atau sekarang musrik mutakhir menjadikan nabi dan orang-orang soleh sebagai wasilah Menurut mereka sama hakikatnya adalah ilah sembahan. Jadi mereka menuding kita berwasilah dengan nabi kita, berwasilah dengan orang-orang soleh, dianggapnya itu adalah ilah sembahan. Sehingga kita ini disebut musyrikun mutaakhirun musrik yang akhir, lalu bapak ibu sekalian poin yang berikutnya, apakah musrik yang awal dengan musrik yang akhir kita ini mana yang lebih bahaya musriknya menurut kitab ini musrikun muta lebih parah siriknya dibandingkan dengan musrik yang awal jadi ini bapak yang hadir semua umat islam yang ada di dunia lebih musrik dibandingkan dengan musriknya abu jahal dan abu lahab ayo kita lihat bapak ibu sekalian kitabnya ini, halaman ke 90 Alam, ketahuilah anna syirkal awalin sesungguhnya syiriknya orang-orang yang awal di masa Nabi akhopu lebih ringan katanya tingkat kesyirikannya lebih ringan min syirki ahli zamanina dibandingkan dengan syiriknya di zaman sekarang Ya, halaman 90 dalam kitab Kaspu Asyubhat diamroll Amraini dengan dua dalil dengan dua hujah. Jadi musyrik yang awal Abu Jahal Abu Lahab itu lebih ringan siriknya dibandingkan dengan siriknya kita di zaman sekarang ini. Dengan dua dalil ahaduma ahaduhuma yang pertama an al awalin layusrikuna walayadun al malaika tawal auliya wal awasan ma Allah ilahirrohoh. Muslimik yang awal tidak berbuat syirik dengan cara meminta kepada malaikat dan para wali beserta berhala kecuali di masa pirrokh. Pirrokh itu dalam masa senang senang. Mereka kalau dalam keadaan tenang musrik percaya kepada Allah, menyembah Allah dan menyembah berhala mereka. Tapi di saat sidah kata Muhammad bin Abdul Wahab di saat musrikin itu dalam keadaan darurat contohnya dalam Al-Quran, ketika di laut datang gelombang besar disebutkan dalam ayat ini mereka berdoanya hanya kepada Allah semata ini alasan pertama maka musrikin yang awal itu lebih ringan siriknya dibandingkan dengan dengan siapa sirik yang mutakhir kalau sirik mutakhir beribadah kepada Nabi dan kepada Wali Allah sehingga mereka syirik itu selamanya pirroho wapisidah baik dalam keadaan tenang atau dalam keadaan terancam selalu menyekutukan Allah jadi kita ini selalu menyekutukan Allah baik dalam keadaan tenang atau dalam keadaan banyak musibah ini sisi yang pertama dalil yang pertama musyrik yang awal lebih ringan. Musriknya dibandingkan dengan musrik yang akhir. Wal amrusani alasan yang kedua. Anal aul inal awwalin Musyriqin yang awal Yad'una berdoa ma Allah Beserta Allah kunasan dengan manusia Muqarrabina indah Allah Mendekatkan kepada Allah iman anbiya Baik dengan para nabi Wa ima aulia dengan para wali Wa imal malaikah Dengan para malaikat Atau meminta kepada pohon-pohon Atau ahjaran -pohon, kepada batu-batu Muti'atan -batu. lillah Dengan taat kepada Allah Laisat asyatan Tidak bermasihat kepada Allah Jadi musrik yang awal menyembah selain Allah seperti kepada para nabi dan para Wali wa dan para malaikat wa ahlu zamanina sementara musrik yang sekarang nama Allah meminta kepada Allah unasan kepada manusia min nas. manusia yang paling pasik siapa yang ahli pasik itu itulah mereka para wali-wali Allah kenapa dianggap wali-wali Allah itu ada yang meyakini dirinya sudah lepas dari taklip Allah kalau wali Allah itu sudah tidak kena dengan taklip Allah gitu jadi lebih mulia lebih ringan sirik yang awal dibandingkan dengan sirik yang akhir kalau yang awal mereka mensukutukan Allah kepada para malaikat yang suci mukorobin para nabi tapi musyrik yang akhir kepada orang yang paling pasik di dunia jadi para mursyid para wali Allah dalam toriqoh toriqoh itu disebut orang yang paling pasik karena menurut mereka mursyid itu menganggap dirinya sudah tidak kena taklip dari Allah sudah tidak perlu sholat lagi maka ini bapak-ibu sekalian dua alasan inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menganggap musyrik yang akhir itu lebih berat kemusrikannya dibandingkan dengan musyrik yang yang awal hadirin wal hadirat rahimakumullah inilah poin-poin ya poin-poin dari kitab-kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab